Hey bro sehat, -sehat semuanya ya kalian sehat deh ya kali ini misalnya akan review sepeda gunung dari United Dakoma 4.0 oke ini keren nih buat dibahas nih Abu dan abudiananya sangat menarik ya untuk kita klisik satu persatu mulai dari warna ini warnanya juga udah Orange yang terang sekali bro, dan itu ada upgradean dari poroknya juga udah sangat tinggi ya dari penom Oke, okay, kita akan lihat satu persatu seperti apa. Ya, kita mulai dari bawah. Ini dia United 4.0 dengan tampang yang gagah, kehar tentunya memiliki warna yang sangat terang nah, ini dia United Tacoma dengan menggunakan rim ataupun pelek 27,5 double wall ini masih buat pabrik ya sangat kuat sekali sangat kokoh tentunya Bro dan selanjutnya ini sepeda menggunakan bagian apa ini ini bagian ini bagian hub ya ataupun prihubnya itu udah apa joytek masih QR sih belum ta tapi udah cukup lah nah, ini bawaan pabrik dan ini pengatur sok dengan warna hitam top sangat keren sekali dan ini sangat luar biasa ya ini bagian apa ini ini bagian portnya udah gold pokoknya mantul deh ini buat main-main di track track terjal ya. dan udah lockout juga bagian penom ini dengan travel 140 mm tinggi sekali ya Iya nih lockout udah ABS ya absorber BS plus uh, air teknologinya itu sangat luar biasa sehingga ini cocok sekali buat main-main lompat lompatan dan ini bagian hitamnya masih Versace ya OS belum taper tapi udah kuat sih untuk teknologi sih. sekarang bagian kopkit brexitnya itu udah hidrolik Shimano m315 pakem sangat pakem sekali bro nah ini hidrolik dan hand gripnya double lock diupgrade oleh CTU sehingga kuat ya pegangannya pun sangat nyaman dah itu dan ini bagian pengoperannya itu shifter ya shifter belakang buat RD itu sudah 9 spin sehingga udah cukup ya udah cukup memadai untuk main-main pelagian anjak ya. ini bagian stem menggunakan wax red series sehingga cocok sekali warna ini dengan body ataupun frame sepeda bawaannya merah dengan oranye. dan kita bagian ke kiri ini ada shifter yang buat FD font ya. drylernya itu 3 speed ya masih dari Shimano Altus. Ya, seperti sobat tahu ya, kawan-kawan tahu Shimano itu kualitasnya mantul. Dan secara keseluruhan stangnya itu sangat panjang sekali, 780 mm dari Good Boy. Ya. Ada apa ini udah inner cable sehingga bagian-bagian Tali rem itu, ataupun tali, tali buat pengoperan gigi, dan masuk ke rem, sehingga tampilannya lebih keren ya. Ringkas, sederhana, dan remnya itu udah alloy, tentunya ya, sangat ringan. Ini bagian FD, ya, apa EF, eh, dia baterai cranksetnya itu masih triple, triple crank dari Altus. Mantap, ini dengan ya, tekanan seperti ini, dan apa ini? RD-nya juga dari Altus. Ini rd -nya. Eh, RD lagi FD, ya, front trailer. Semen Altus, kita naik ke bagian setnya itu masih bawaan pabrik, dan naik lagi kita ke bagian set post dan sadel tuh dari bawaan pabrik juga, ya. Sadelnya pelo ini bawaan pabrik United pen. Kita lari ke bagian belakang. Wah, ini dia grup set ya. Dari Range 11 sampai 46T. Ini cocok untuk quest nanjak ya. Ini kuat sekali dan tidak malu-maluin. Tidak matador. Kalau fisiknya kuat itu juga Dan ini udah apa dia menggunakan godlink ya biar sampai ya pengoperan Rd nya ke bagian gigi terbesar itu, dan chain guard ini udah apa dari karbon seperti karbon gitu. Oh iya, ini rd nya menggunakan rd altus ya, udah altus dari Shimano ya. Ini bawaannya nih, bawaan pabriknya itu udah seperti ini, Shimano altus. Dan bagian ini, apa? Brexit, Shimano M315 ini masih bawaan, dan posisinya itu di seri ini. Posisi remnya ada di bagian situ, sehingga aman dari benturan-benturan. rotornya pun masih bawaan, dan hubnya juga masih bawaan. Udah kaset ya tadi, apalagi ya ini. Cukup, dah. Oh ya, ini nih, satu lagi bracket botol non series ya, ini sembelih online. Mansup, nah, itu udah keren sekali nih di upgrade. Tentunya, upgradean dari portnya itu Venom ini sangat luar biasa ya. Ini bagian pengaturnya ya, seperti itu. Ini nyaman sekali, bro. Ya, menggunakan apa, port panom ini secara keseluruhan menurut saya ini udah mantul sekali, udah cocok penyesuaian warnanya juga udah cocok terus spare part, -spare part juga udah memadai ya buat yang suka main-main tanah ataupun trek track terjauh ataupun lompat-lompat apalagi ini memiliki fork dengan triple 140 sangat tinggi sekali dan sangat um, rekomendasi lah buat yang suka adventure tentunya seperti itu bro oke okay, mungkin itu saja dari saya next di video selanjutnya Let's go.